Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suciku, kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang, janganlah kau wadun. Serem hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Sangat ampuh teruji terpercaya anjuran dokter tanpa harus muter-muter Cukup siji seles Pergi ke mba dukun saja langsung sambah Mbah saya putus cinta Kalau tidak beres Jurus yang kedua semar mesen Namanya jaran goyang jodoh Langsung sambah Mbah Mbah saya putus cinta Rida, aku padamu I love you, i can't stop. Yo, ada leng, dan goyang menunggu. Apa salahnya dosaku? Sayang, cinta suciku kau Dia jurus yang ku berikan jarang goyang, jaran goyang. Sayang, janganlah kau waduh Seru. Hubungan kita semula adem Tapi sekarang kecut bagaikan asem Semar mesem, semar mesem